First of all, kita kena faham pertama sekali kita sebutkan uh, berdiri ketika solat adalah salah satu daripada rukun solat. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam dalam surah Al-Baqarah Allah mention ayat 238 Allah kata hafizu 'ala solawati was-salatil wusta wa qumul lillahi So ada indikator di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan supaya ketika solat hendaklah dia berdiri kemudian second perkataan dia dalam keadaan khusyuk. Tapi daripada ayat ini kita dah boleh nampak yang Allah Swt sebut dulu hafidhu ala salawat, kan perliharilah kamu akan solat solat. Kemudian Allah Sebutkan wassalatil wusta, solat wusta tadi kita sebut solat asar. Jadi berdiri di sini berdiri solat fardu. Bentuk ayat ini memang cerita bersolat hmm. fardu. Tetapi ada juga hadis-hadis yang menceritakan tentang solat sunnah. Solat sunnah hmm. ni maknanya dia tak perlu untuk, untuk untuk berdiri lah Contoh Ibn Qudamah pernah menyebutkan Dia bawa daripada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari lah Dia kata tidak terdapat mana-mana khilaf uh, Di mana uh, bolehnya atau diperbolehkan ibah Diharuskan untuk seseorang itu dalam solat tatawak Tatawak ni solat sunat Untuk dia itu jalisan berada dalam keadaan hmm. duduk ha, Tetapi okay, dia sebut lah solat boleh duduk lah Boleh duduk boleh, tetapi boleh, dia uh, sebut Boleh duduk yang tak payah diri Tak payah nak start tak tak tak payah diri, diri lah tapi ya tapi setuju dia totally dia solat duduk ha totally hmm. dia solat duduk tetapi dia sebut juga wa annahu fil qiyami afdal tapi dia kata hmm. tapi sesungguhnya bahawa kalau berdiri itu afdal dan sebahagian hmm. para ulama sebutkan kalau kita bagi in number maknanya kalau berdiri dapat penuh pahala kalau duduk dia dapat separuh daripada pahala tersebut hmm. kerana dia tak berdiri dan ha, ni hadis muttafaqun okay. alaiy Bukhari dan Muslim okay. ha sekedar so hmm. clear dulu Ha, kita dah clear dulu Ada dua jenis solat sekarang Fardu dan juga sunat ha, Solat fardu wajib berdiri Tak boleh suka-suka hati duduk Solat sunat hmm. dia boleh hmm. pilih untuk duduk Tetapi kita kena fahami bahawa Solat berdiri lebih afdal